musih ni call tembak guys. Gus. Enggak bos liar asli nih. kalau tembak ini. Ini. Uh. Kepala anak kena kecil guys. Hmm. Tuh. Tuh bosan tuh. Bos liar tuh. Hmm. Lumayan, itu. Tuh, enggak bos itu itu, itu ikan gabus itu jalan kan terus deh ya hmm. oh, sekarang udah jalan slow pagi-pagi kayak gini memang ikan-ikan itu pada keluar hmm. ini ikan itu terlihat jelas itu ya mungkin di kamera itu zoom Yang yang yang ini. Yang ini itu sih Pudar baris itu. Nah, nampak jelas itu. Tuh ikan gabus itu. Lumayan nih ikan gabus itu. Bentar lagi dia ngambil dia ngambil udara itu sepertinya. Sudah mau mengambang Tuh, dia mau mengambang dikit lagi. Tuh, kelihatannya mulutnya. Yang ini, nah itu di gabus dia dengan udara. Hmm. Hmm. Ini sebenarnya eh, spotnya ini sangat menjanjikan guys. Kawan-kawan yang saya muat di YouTube itu semua, di sini semua yang dapat dua bus per itu tapi terbesar besar Bapak 1 kg 10 10 kg ya Spotnya tertutup oleh uh, tumbuhan air ini kalau bahasa di sini kiambang, yes, kiambang lah, tuh. ada pada jembatan ini guys Hmm. kita lihat di sini mungkin ada lagi kan kan Kamu... gabus atau ini hmm, spotnya oh yang itu kenaan nih betok kalau betok guys ini banyak lele guys karena berapa kali kita sudah mancing di spot ini dapat lele liar hmm, lumayan lah sidatnya banyak <coughs> Uh, luar biasa loh sidat di sini. Malam atau airnya agak butek atau keruh. Ada sidatnya akan keluar. Ini spot pergi kita teman cuma nah, salam satu hobi sajalah. Dari Kabupaten Kaur di channel adat jelas.